Jangan ladi subscribe, kayak kampok subscribe tak. Waalaikumsalam. Eh subscribe ke, awas kak subscribe ya I see you. I see you. Cupapi menyenyu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rio Satrio bersama gua Satrio Prasetyawan. Yeah. Dengarin bener aku lah openingnya, dengar, sekarang. yo, Ya saya gitulah kataan bahagia guys, ya bahagia karena menyapa kalian para netizen Indo semua. Wah, lo telat ngentot. Di video kali ini guys, kita masih tetap eksperimen guys, dan sekarang gua tadi dapat tantangan dari anak TikTok namanya siapa ya, pokoknya dia itu namanya Squidward sih namanya siapa gue oh, lupa deh. dia bilang gue disuruh bang tolong campurkan ini uh, Milo ya ini Milo campur dengan teh bang gimana rasanya bang hmm, Mari kita ulas sekarang kita akan bikin eksperimen yaitu susu Milo ini susu Milo ya dan dicampur dengan teh guys bagaimana rasanya ya apakah rasanya akan gak enak atau malah sebaliknya gitu loh. Belum kalian nonton video ini ya. Jangan lupa disclaimer guys ya. Bagi yang sudah subscribe, Dito dimohon untuk nonton videonya guys. Jangan lupa ditonton videonya, kasih like, terus komen, terus share video ke semua teman-teman kalian ya. Jangan sampai kalian haruslah subscribe tapi nggak ditonton videonya. Ya, jadinya kayak kalian kan ini cuma Uh, subscribe doang hanya dengan terpaksa gitu loh dan gua nggak mau kalau misalnya ada pemikiran kayak gitu silakan unsubscribe aja di channel ini sekalian kalian unsubscribe aja kalau ada pemikiran kayak gitu kan di sini kan cuma untuk happy happy aja gitu. Aso aja kita mulai eksperimennya, oke? Okay? Oke okay, ini Milo rasanya. Hmm. Ini teh. Wangi banget, wangi begitu. <lambat> Kita akan mulai, guys. Oke, ini teh, ini susu, guys. Kita akan campur, ya. Campur, campur, <tok> <mata> Tidak, oh, hu, hu, hu. Mantap, jangan. Ya mantap oke tehnya sudah aku campur dan susunya udah aku campur udah habis habis oke dan kalau bisa kalian lihat ini enggak kelihatan seperti teh ya guys ya lebih ke ketutupan susu coklatnya si Milo guys tapi kalau rasa sih kita kurang tahu ya e, kita coba ya pasnya, oke kita akan mulai jangan lupa mantra Rio Satrio cupapi munyinyo cupapimu nyenyum ber ber ber ber ber ber Rasanya gimana ya? Rasanya... Rasanya... Oke, gua jabarin ya, gue jabarin ya Gue pedal, oke Kenapa gue bisa bilang enak ini, ya, minuman ini Karena, gue bisa bayangkan Teh dicampur dengan susu Kan, kan dari kewangiannya Dan sementara susu kan dari Ekstrat dari kalsiumnya, guys. Lebih ke tempatnya ke aroma khas susunya gitu loh. Dan kita campur. Dan hasilnya kan jadinya kayak gini Ibaratkan teh susu lah. Dan gue coba, ternyata, am um, lebih coklatnya sih nggak terasa ya. Masih ada coklat-coklat dikit lah. Tapi lebih kuatan ini guys. Rasanya itu ada rasa tehnya. Wanginya itu. Kalian bayangkan ini di mulut ya kalian glug di sini ini udah wangi glug ini rasa coklat tapi pada saat di ini wangi jadi wanginya itu terakhir di tenggorokan coklatnya ini di lidah mantap kali ibaratkan apa ya kalau kalian yang pecinta susu Milo ya kan susu Milo kan kalau nggak pakai gula kan rasanya kayak gurih guri gimana gitu kan dicampur dengan teh itu apa ya ada kas wangi sama milonya itu menyatu terus diminum itu ternyata kuatnya itu dari coklatnya itu pas dirita dan masuk tenggorokan itu beda lagi rasanya ah, kayak teh gimana gitu nah kayak gitu dan aku bisa dikatakan kalau teh campur dengan susu milo menyatu alias Enak guys, woi Ya makanya di konten ini apapun yang kalian pikirkan itu adalah yang nggak mungkin bisa diminum menjadi mungkin. woi Tuh habis. Kalau nggak percaya, ini habis. Kan nggak mungkin kan? Kalau misalnya nggak enak kan, gua nggak habisin ini dulu. Tapi ini habis, berarti kan enak. Nah. Thank you sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa menghibur kalian ya. Semoga bisa mengisi hari-hari kekosongan kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Kalau kalian ingin ngasih aku challenge ya, ngasih aku challenge, "Bang, tolong dong minuman ini campur dengan ini rasanya gimana? Minuman ini campur dengan ini rasanya gimana?" Kalian cukup komen di bawah aja. Kalian cukup komen mau minta minuman atau gimana nanti aku saring ya ini yang nanti dibikin konten yang mana dulu ini oke okay? tenang aja gua orangnya ini uh, fast respond, mendengarkan netizen kalau netizen mintanya kayak gini ya gua bikinin tapi ada tapinya, kalau netizen mintanya bang campur ini dengan ini tapi ini negatif tapi ini positif gua gak suka Gue lebih yang dalam hati yang normal aja dah, yang normal-normal aja yang bisa diminum gitu loh. Nah, yaudah, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke semua teman-teman kalian. Oke, okay? yaudah, gue Satrio Operasiawan pamit undur diri. See you next time video. Goodbye.